Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung di channel tangan pendosa ya guys. Seperti yang kalian tau, gue udah bawa modal 500.000 ya guys, lihat gue udah masang 40, 40, 20, 20. Dan langsung aja diputar lagi bersama Bang Toyib 2 ya guys. Seperti biasa, seperti hari kah hari kemarin kita bermain suit bonanza Candyland ya guys. Kita akan memecahkan trik-trik pola-pola memasang dari suit bonanza Candyland dan gue di sini bawa modal 500 ribu ya guys. Waduh, baru main udah zong, Oke, nggak apa-apa santuy. Karena awal bukanlah akhir, guys. Kita sedikit mode barbar. -bar. Langsung mode barbar -bar on ya, guys. Masang 40 40 20 20. Langsung masih diputar lagi sama Bang Toyib 2 ya, guys. Oh ya buat kalian yang belum tahu Gua main di mana? Gua main di Maxwin 138 ya Bagian Aduh Keselok, guys Bagian yang ingin main juga bareng gua Langsung aja linknya ada di kolom komentar ya Langsung aja gas kun. Kita gas kun lagi Putarannya masih bersama Bang Tohip 2, sugar bomb lewat Bubble surprise nya lewat juga Oke, okay, candy drop kamanis Idih Kurang guys Oke gak apa-apa santai Udah dua kali masang kita zonk ya guys Yang pertama anggur yang kedua pisang Oke kita lanjut lagi di Bed yang sama dengan modal yang sudah mulai menipis ya guys Kemudian kita sisa 123 ribu Semoga aja Simsalabim kena gitu sweet spin kalau enggak candy drop bubble surprise boleh. Asal jangan pisang anggur aja lah. Ayo dong Bang Toib 2. Kerahkan kemampuanmu. Candy drop kamanis. Ih, pas banget candy dropnya kena, guys. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Candy drop ya kena, guys. Oke di ronde ketiga kita kena ya guys candy drop nya Langsung aja kita pilih-pilih warna merah kita pilih ya guys Langsung aja gaskan Karena gue suka yang merah-merah gitu kan Apalagi pink-pink anjay Ditemani oleh candy drop Iya gue udah ngerti caranya bang Toib Udah langsung aja gaskan Aduh Ah sulit nih mah guys Oke, bola biru dulu guys. Ih, hoki banget bola birunya coba ke situ. Kali lagi kah? Anjir, dikali lagi. Kali kali 26. Bola biru dikali 26 ya, guys. Lanjut bola kita merah. Aduh. Ih. Nama gede, guys. Gede, gede, gede. Perkaliannya 40, guys. Bola merah. Kita pakai merah ya, guys. Kita merah. Ih anjir kena guys Oke okay, lanjut gaskan Kena 1.640.000 ya guys Ih manis banget guys Manis banget Oke okay, langsung aja guys kita gaskan lagi Untuk kali ini Semoga aja langsung dikasih lagi ya guys Dari modal Ih manis banget gaskan Bersama Bang Toib, guys. Gua bawa modal 500.000 ya, guys. Langsung, guys, Bang Toib. Ini kita udah bisa kabur, guys, untuk melakukan withdraw, ya, guys. Langsung aja, wis ini langsung kita cabut, guys. Kalau nggak dapat juga, Maka dapet dapat, guys, sugar bomb kah Ih, lewat, guys, udah kita cabut aja. Buat kalian yang udah nonton video gue sampai akhir Terima kasih banyak Sehat-sehat terus